Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya HTC Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan flash dan root STB B760H dengan menggunakan sebuah firmware lama yang cukup simple dan praktis ya, teman-teman. Dan bagi yang baru pertama kali flashing STB B760H ini, jangan lupa untuk driver MediaTek-nya diinstalkan terlebih dahulu di laptop atau PC-nya masing-masing. Agar nanti STB-nya dapat terdeteksi di laptopnya saat dihubungkan dengan kabel USB mail to male. oke teman-teman bagi yang baru menemukan channel ini mohon beri dukungannya dengan cara like, subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya nanti mendapatkan notifikasi jika ada video-video terbaru dari kami HRC Channel saya lanjutkan kembali ya teman-teman kita akan mulai flash STB-nya kita jalankan SP Flash Tool-nya dan untuk settingannya sebagai berikut kita klik di scatter loading file dan kita pilih folder penyimpanan file vimear nya lalu pilih file android scatter dan klik open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 lalu tancapkan USB mail-to-mail -mail yang ujungnya sudah terhubung dengan laptop tadi ke port USB 1 di STB nanti apabila berhasil tampilannya seperti ini STB otomatis akan terflash. dan ini memerlukan waktu yang lumayan lama dan kita tunggu sampai selesai Untuk primer ini sendiri dikembangkan dan dibagikan oleh Bank Dubai Madrid. Terima kasih buat Bank Dubai Madrid yang telah membagikan primer ini. Untuk primer ini merupakan primer lama ya teman-teman, tapi cukup stabil dan ringan. Dan ada beberapa aplikasi yang sudah tidak support lagi. Nanti teman-teman bisa ganti dengan aplikasi yang masih support dan ramah terhadap android kitkat ini Dan apabila ada notifikasi download oke, okay, berarti proses flashingnya sudah selesai, dan kita tutup aplikasi flash tool nya Kemudian, kita cabut kabel USB male to male-nya. Selanjutnya, kita hubungkan STB-nya dengan TV atau monitor, dan bila sudah terhubung, tampilannya seperti ini. Kita pilih launchernya yang gratis ya teman-teman Dan ini tampilan app managernya Dan aplikasi-aplikasi di firmware ini Kita cek di disk infonya terlebih dahulu ya teman-teman Ini masih ada ruang kosongnya Nanti teman-teman bisa tambahkan aplikasi-aplikasinya sendiri Selanjutnya kita akan setting internetnya terlebih dahulu Dengan cara masuk di menu setting dan pilih wifi dan teman-teman pilih wifi nya masing-masing selanjutnya kita akan setting resolusinya dengan cara masuk di menu setting, mebok lalu pilih display, kemudian pilih resolusinya sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini, saya pilih 1080 per 60. Hasilnya, teman-teman, agar nanti bisa tampil di layar monitor saya. Selanjutnya kita akan cek aplikasi-aplikasinya ya teman-teman Untuk aplikasi Youtube masih bisa terbuka dan lancar sekali Saya coba masuk di Youtube saya HRC Channel Lancar dan stabil sekali ya teman-teman kemudian kita buka playstore nya dan kita tautkan akun googlenya untuk playstore nya tidak ada masalah dan jadi ya teman-teman dan untuk update otomatis apps nya sudah dinonaktifkan internet browsernya lancar dan cepat sekali saya coba ketikkan youtube.com bisa terbuka dan stabil dan untuk aplikasi-aplikasi lainnya silahkan dicoba dan ditambahkan sendiri ya teman-teman semoga bermanfaat